Saudara Agus Haryanto bin Bapak Jono, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dan saya jodohkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rantiani binti Almarhum Bapak Ngairan. Saudari Rantiani menunjuk saya sebagai wali muhakamnya dengan mas kawin seperangkat alat ala salat dan uang 2019. 22 NT dolar Taiwan dibayar tunai Saya terima hukanya dan kawinnya Ranti Ani Ginti Al Bapak Ngairan Dengan Mas Kawin tersebut saya bayar tunai Saksi oh. Kitchen light. And you need to know that nobody take your place, your place And you need to know that I'm hell obsessed with your face, your face